Boleh. Mori Mari. Kira di Fisya ini di belakang juga <San> <San> di muka ada. dengan semua rasa tanggung jawab isinya, silahkan jadi nengaya penuh penuh rasa tanggung jawab tuh silahkan anda sendiri yang memastikan karena kebanyakan neng sh atau ke desa, jadi silahkan disaksikan apa yang perlu mencana, apa yang perlu diamankan, silahkan nanti ini Hai, eh, itu aja. Minta tolong apa yang ingin kita bahas? Apakah ini yang jelas pengamanan dalam rangka pelatihan berbakat? Jadi, itu saja. Siap, rak. Sebelum mengawali kegiatan hari ini, berdoa. sudah selesai. hai, hai, hai,